Jadi saya kemarin clear, saya dipanggil ke... Harus ngomong nggak ya? Nggak usah lah. apa-apa, ngomong aja, bos. Bos memang ngomong dikit, nggak apa-apa, dipanggil ke istana gitu ya. Betul. <tuh> <tuh> saya dipanggil ke istana, dan uh, saya minta apa yang terjadi, kalau memang minta saya bantu, saya minta buka-bukaan, dan mereka membuka, saya bilang, sebagai seorang strangers bukan struktural dibuka begini saya merasa terhormat karena mereka menganggap uh, uh, ekonomi uh, saat ini pusut demikian pusutnya, bagaimana solusinya dan menurut saya presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit menjadi hampir tiga jam karena ada 20 doktor yang mengelilingi saya di Cup dan stafsus presiden tersebut Benar-benar akhirnya suasananya cair dan konsep kita bisa diterima di mana kalau konsep kita diterima maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan gitu ya Konsep diterima ini bukan berarti saya yang menjalankan tapi konsep ini diterima oleh mereka Jadi konsepnya begini Uh, mereka bertanya seperti tadi Mas gimana ekonomi Indonesia? Saya bilang ekonomi Indonesia karena 70% ada unsur impornya di mana negara sekarang banyak melakukan deglobalisasi. Deglobalisasi artinya deon for deon, jadi negara untuk negaranya sendiri ekspor berkurang, impor berkurang. Negara-negara Singapura kenapa turun 40% karena sumber dayanya mereka nggak punya, mereka bergantung pada ekspor dan bergantung pada impor karena hub country dan Indonesia juga 70% merupakan bahannya ada unsur impornya sementara negara-negara sekarang banyak sekali yang tidak bisa mengekspor. misalnya gini, mobil itu anggap Innova itu ada 6.000 ribu, 6, 6 ribu item satu aja nggak ada murnya, Innova nggak bisa produksi gitu. misalnya dari Rumania dia blok aja, satu, koplingnya kita nggak ada, remnya udah satu udah nggak bisa jalan gitu, jadi saat ini semua kita tahu bahwa tahun depan ini mobil aja bisa nggak produksi itu karena ada beberapa part yang tidak datang. Jadi kusut sekali, gara-gara deglobalisasi Saya mau mengingatkan kepada pemerintah. Saya ingat ada saya ada sahabat saya, usianya 15 tahun lebih tua. Saya panggilnya Kak Cama. Beliau adalah seorang wanita. Tujuh tahun yang lalu, Kak Cama ini di di difonis di, di, uh, di otaknya ada blocking, tapi bukan darah. Jadi otak manusia tuh kalau menerima sensor dia dia menyambungkan gitu. Jadi kalau dia lagi ada ide lagi mau mikir, ininya informasi nggak ada, palanya sakitnya bukan main karena blocking tak tadi. Dia minum painkiller yang paling mahal dengan yang paling powerful aja pingsan gitu. Jadi, nah ke Singapura ke Penang uh, sampai ke ke, ke ke ke China dikatakan semua kalau dioperasi otaknya chance-nya hanya 30% alias 70% chance-nya dia untuk menjadi idiot gitu. Sehingga dia panik sekali. Dia bingung obatnya nggak ada. Nah, dia mereview. Rupanya peristiwa itu selalu terjadi jam 9 malam ke atas. Apa yang dia lakukan adalah setiap jam 8 malam dia nyiapin canting, dia nyiapin kain, dia ngebatik gitu ya. Ngebatik. Bisa sampai subuh, bisa sampai uh, jam 3 pagi gitu, dan lain sebagainya. Dua tahun kemudian, dia merasa heran karena otaknya, apa pusingnya kok nggak terlalu pusing kalau dia pusing, dia minum, atau sakit kepala, dia minum uh, panadol. Udah-udah hilang gitu ya. Kemudian dia cek ke rumah sakit Pertamina, dia cek ke Singapura, kita Allah itu ajaib. Jadi, otak yang ngeblok itu timbul saraf baru nye motong apa melewati yang lama gitu ya. Jadi dia akhirnya meneruskan apa namanya membatik itu sampai setahun kemudian begitu tumbuh sarafnya masih bagus dokter melakukan operasi dan alhamdulillah sekarang sudah selesai masalahnya. Itu adalah empat tahun yang lalu. Saya kalau eh, eh, cerita sama dia dia udah umur berapa sekarang? Lima belas tahun di atas saya. Nah, yang saya ceritakan ke negara adalah gini. Kalau ini ekonominya kusut, maka kita harus buat jalur baru gitu ya. Nah, jalur baru yang dibuat adalah kita menggunakan E-Rupiah seperti halnya E-Remindy yang dilakukan oleh China sekarang. Dan prinsip itu langsung mengagetkan negara karena dia bilang, di bos kami kemarin menonton video Anda itu kayak, ini Pak Menteri nih yang ngomong, kayak apa, dapat. Dapat geledek di siang hari bolong atau geleder kayak gitu, kita masih ngomong redonina apa redenominasi ngomongin begini, begini, begini begini total dia kasih dia Rupiah biar yang nggak ada yang yang infrastrukturnya udah siap, dan kalau infrastrukturnya siap, ini kan langsung jalan ekonominya gitu, tapi menyiapkan ini mungkin 6 bulan, jadi kalau 2021 Januari, kita sangat optimis, ini udah dijalani, Rupiah sudah dijalani tapi kalau tadi temen kita, sahabat kita bertanya, gimana kalau sampai akhir tahun akhir tahun masih agak slowdown gitu ya Nah, jadi bagi saya, teman-teman yang uh, ada hubungannya dengan asuransi jiwa Karena awarenessnya itu sekarang Dan mumpung mereka masih ada fears dari corona Momennya adalah sekarang, menurut saya ya Sekarang ini ada jualan asuransinya Pada saat nanti ke depan jualannya bukan asuransi jiwa lagi Udah dikemas lagi dengan dengan dengan apa uh, strategi yang lain Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dapat masukkan